Oke okay guys, lanjut ke preset yang kedua. Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga guys. oke okay, lanjut ke preset yang keempat oke okay, lanjut ke preset yang kelima oke okay, lanjut ke preset yang ke-6 coba lain buat apaan coba coba gua punya cowok kocak oke okay, lanjut ke preset yang ke-7 <valuable noise> oke okay, lanjut ke preset yang ke-8 guys oke okay, lanjut ke preset yang ke-9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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-12. <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-13, guys oke okay, lanjut ke preset yang keempat belas Oke lanjut ke preset yang kelima belas guys. Oke lanjut ke preset yang ke 16 belas lain buat apaan? Coy gue gak ada duanya Cantik banget <Sing> oke okay, lanjut ke preset terakhir yaitu ke 17 cantiknya karena pakai filter cantiknya karena pakai filter yang apa-apa pakai filter daripada konfig <laughs> goblok oke okay, guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka